Hai hai hai Jika mendengar kata hutan, apa yang pertama kali ada di pikiran kalian? Pasti adalah alam liar yang belum terjamah oleh tangan manusia Memang hutan terkesan sangat menakutkan Namun hutan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa orang yang memang suka tantangan Beberapa hutan bahkan sangat alami Baik dari tumbuhannya yang beragam sampai hewan-hewan yang ada di dalamnya namun ada suatu kisah mengerikan yang dialami tim gabungan dari Polres Inhil bersama bbksd Riau yang memang sudah hampir dua bulan di lokasi konflik harimau dengan manusia. Tim ini awalnya mendapatkan informasi dari warga bahwa pada hari Senin ada seorang warga melihat harimau di kawasan hutan kebun sawit di kecamatan Pelangiran Inhil. Dari sana warga melaporkan hal itu ke tim gabungan. Dari laporan itu tim mencoba untuk mencari tahu keberadaan harimau itu. Kata Kapolsek Pelangiran, menurut Kapolsek Pelangiran, tim langsung bergerak ke lokasi yang disebutkan masyarakat pada hari Selasa. Tim gabungan ini dipimpin oleh BBKSDA Riau yang beranggotakan tujuh anggota BBKSDA Riau dan dua anggota Polsek Pelangiran. Memasuki kawasan hutan, tim langsung menemukan jejak harimau yang diperkirakan baru melintas, kata Kapolsek Pelangiran. Eh, tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tak lama setelah itu secara tiba-tiba harimau itu muncul dari kawasan hutan. Jarak harimau dengan tim hanya 3 meter saja. Walau tim membawa senjata api, namun tidak melakukan penembakan. Tim hanya bisa berdiam diri melihat harimau yang berhadapan dengan mereka. Tim berusaha untuk tidak memancing pergerakan apapun yang bisa memicu harimau untuk melakukan perburuannya. Tim hanya bisa berdoa sambil tetap bersiap bila terjadi kemungkinan terburu, kata Kapolsek Pelangiran. Ketika harimau itu mengelilingi tim di dalam kawasan hutan selama dua jam lamanya, Mata harimau menatap tajam yang seakan siap menerkam mereka. Namun tim hanya bisa berdiam diri sambil meminta harimau untuk pergi. Setelah dua jam lamanya, binatang buas itu akhirnya menjauhi tim dan masuk ke dalam kawasan hutan kembali. Dan tak lama kemudian tim bantuan datang ke lokasi yang akhirnya bisa keluar dari dalam kawasan hutan dengan selamat. Alasan ditangkapnya harimau tersebut adalah pernah ada suatu kejadian di mana seorang warga menjadi korban di mangsa harimau itu. Saat itu korban tengah bekerja di dalam perkebunan sawit perusahaan. Korban sebenarnya sudah berusaha berlari menjauh, serta berusaha manjat ke kebun sawit. Namun saat manjat, kakinya diterkam harimau. Ada sekitar 20 menit korban dan harimau ini bergumul, dan tak lama korban pun tewas di mangsa. BBKSDR Riau dalam hal ini sudah berusaha memasang box trap dengan umpang kambing jantan di lokasi. Walau harimau ini terpantau kamera sudah mendekati box, namun tak terpancing untuk memangsa kambing. Harimau pemangsa manusia itu hingga kini masih berkeliaran di alam bebas. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.